Virus diriku, virus yang membuat galau hatiku, Panas si ingin tidur terganggu. Siang malam, catung pacaku, membuka mata seakan tanpa wacana. Dalam pikirku, mimpi tentang dirimu, kenapa kamu tak lekat? Virus diriku, virus yang membuat kalau hatiku panas dingin tidur terganggu siang malam chatting pacaku memikamet.